Halo apa kabar kalian semuanya Pada kesempatan kali ini Aku ingin lanjutkan lagi Yang di video sebelumnya Jadi di video sebelumnya Aku pernah unboxing suatu barang Namanya Wireless and Wifi Repeater More range for every WLAN network Dan tampilannya seperti ini Ada logo Wifi Repeater Dan terdapat Empat lampu indikator pertama power kedua restart ketiga hotspot keempat indikator lampu lan dan terdapat logo dan terdapat teks WPS dan bisa ditekan dan selanjutnya di sebelah kiri dari arah depan terdapat tempat untuk mencolok kabel LAN. Namanya kabel LAN, bukan perkabelan, dan selanjutnya terdapat tombol power. Terdapat tombol power, terdapat tombol power ya, dan kita lanjut ke proses pemasangannya. Berikut ini dia. Oke, okay. tes, tes, tes, tes, tes, tes, tes, tes. Oke, okay. sekarang adalah proses pemasangannya. Sekarang kita colok dulu ya. Oke, okay. colok. Nice. Oke. Okay. Kemudian, kita tahan lama pada tombol power untuk merestart. Tahan selama 10 detik menggunakan... Jarum, ya, tahan sepuluh detik. Oke. Okay. Dan selanjutnya kita lanjut ke dalam handphone. Selanjutnya buka pengaturan, kemudian cari yang namanya jaringan dan internet yang logo Wi-Fi. Kemudian aktifkan Wi-Fi dan klik. Kemudian akan terbaca secara otomatis. Kemudian klik. Dan sudah terhubung. Ketuk sini untuk login ke jaringan. Klik next di paling atas. Kemudian cari wifi yang kalian ingin hubungkan Kemudian masukkan password pada jaringan tersebut Jadi untuk password kalian bisa tanya kepada orang yang memiliki wifi tersebut Kemudian klik next Kemudian klik finish Kemudian klik lagi jaringan Wi-Fi yang sama. Kemudian masukkan lagi sandi yang sama. Kemudian sambungkan. Dan sudah terhubung, dan ini dia sudah terhubung. Dan sekarang, saya akan menonton YouTube dan menghibur diri, ya. Dan oke. Okay. tutorial bikin video ngawur to tolong diklarifikasi dari Insan Tutor oke okay? apa nih pesawat merah tebak gambar 2022 Winda Basudara selamat sore adik-adik yang tonton live atau yang tonton replay ini apa Renadi Medi Renadi yang sama uh, di edisi uh, uh, mencoba apa coba tiga barang aneh, uh, Medi Medi Renaldi, terus Elastah HD, oke okay, guys kita akan uh, kita akan ngeprank si itu ya biasa cum Kevin. Ya, kita akan prank. Halo guys, David di sini. Gadget in. Oke. Ya, ini sudah lancar ya. Semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang belum lihat unboxingnya tonton ya sebelum-sebelum-sebelumnya. Sebelum, Video sebelumnya. Oke. Dadah.